Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai apakah diabetes bisa sembuh total atau tidak. Nah, untuk itu teman-teman, sahabat YouTube channel Perawat Indonesia mohon dukungannya pada YouTube channel Perawat Indonesia dengan cara memberikan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa klik loncengnya. Nah, hari ini teman-teman kita akan mengetahui Apakah diabetes melitus bisa sembuh total atau tidak? Nah, sebelum itu, teman-teman, kita akan mengetahui dulu apa itu diabetes. Nah, kalau di masyarakat umum atau orang awam itu, bahwa diabetes itu sama dengan pengertiannya penyakit gula. Nah, untuk secara medis, bahwa memang diabetes itu Merupakan suatu penyakit kronis, atau berlangsung cukup jangka panjang, atau memang penyakit ini eh, sulit disembuhkan, atau memang pengobatannya cukup lama, atau cukup sangat sulit, gitu ya. Makanya, perlu memang dilakukan suatu pengobatan atau dilakukan pemberian edukasi kepada masyarakat ya agar masyarakat itu memahami dan mengenali apa saja nantinya tanda dan gejala penyakit diabetes ini nah jadi diabetes ini berhubungan atau berkaitan dengan tingginya kadar glukosa darah nah kalau Kadar, kadar glukosa darahnya tinggi memang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan pengobatan secara secara berkala atau secara rutin. Jadi, diabetes melitus ini sangat sulit disembuhkan, teman-teman. Maka, perlu dilakukan pengobatan secara dini atau pencegahan secara dini agar penderita diabetes melitus tidak mengalami penyakit atau komplikasi komplikasi yang dapat menyebabkan kondisi pada pasien itu mengalami gejala-gejala yang tidak dapat dilakukan pengobatan ya beberapa komplikasi penyakit diabetes ini memang sangat banyak teman-teman ya baik itu mengalami komplikasi pada pada mata atau neuropati lalu mengenai neuropati itu bisa mengenai uh, gejala saraf atau bisa mengalami stroke nantinya ya. Jadi penyakit dia di sini nanti banyak mengalami komplikasi-komplikasi pada uh, tubuh kita. Nah, bisa juga komplikasinya mengenai kebanyakan kalau kita melihat Pasien-pasien diabetes ini biasanya mengalami komplikasi pada kaki. ya, Atau biasanya itu mengalami eh, luka yang sulit sembuh. Ya, Kalau memang itu nanti sulit sembuh, nanti pasien diabetes ini kebanyakan nanti akan mengalami perawatan luka gangren atau perawatan luka, jadi perawatan luka itu memang secara rutin dilakukan pengobatannya. Jadi memang diabetes ini sulit disembuhkan, jika sudah terkena diabetes, penderitanya tak bisa sembuh total. Karena itu Anda perlu tahu atau pasien perlu tahu beberapa cara mencegah penyakit diabetes. Apa saja caranya? Nah saya memberikan sedikit ya apa saja caranya agar penyakit diabetes ini bisa diatasi atau bisa dilakukan pencegahan Nah beberapa cara mencegah penyakit diabetes ini adalah Yang pertama teman-teman harus menjaga pola makan ya, Menjaga pola makan, lalu mengatur diet, lalu mengatur makanan apa saja yang perlu dimakan Ya, agar nantinya tubuh kita tidak mengalami obesitas atau kegemukan. Lalu kita perlu menjaga, menjaga kadar glukosa darah tetap normal. Selanjutnya, kalau sudah mengalami penyakit diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan glukosa darah secara rutin atau secara berkala. Kenapa? Agar tidak terjadi berbagai komplikasi penyakit lainnya. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon dukungannya kepada YouTube channel Perawat Indonesia dengan cara memberikan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Semoga kita dapat memahami informasi atau edukasi